Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Panggimin akan memberikan informasi serta cirukan vitamin manja sore hari ini persahabat ya Keunggahan pertama, ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube nya Family The Sungkar Persahabat ya, wow di channel YouTube Youtubenya Siren Sungkar Tentunya sudah di Absanjo kolaborasi Bareng Lesnar Ini cute banget persahabatnya Vlog terngak kan Kakak Bilar dan Teo Kuisbu Ini satu perse frekuensi Ternyata persahabatnya Mudah-mudahan saja mereka bahagia Dan selalu sehat Amin Tentu persahabat ya, yang belum nonton Silahkan mampir di channel youtube Siren Sungkar Karena bakal ada keseruan Kejutan yang dihadirkan oleh Lesnar dan The Zunker Family. Info ini juga kita dapatkan langsung dari lesdibular.com official. Ada kalimat Carlson yang dituliskan, "Vlog ternyata fokus Spot Dedek Osas punya teman kata Dedek, masya Allah banget ya. Bapak bapaknya kocak semua kata Ilah Laila. Emang luar biasa banget persahabat ya di. Kolaborasi kali ini Masya Allah Teoko Wisnu dan kakak Rizky Bilar Ini sangat sefrekuensi banget Bikin Kakak kocak Masya Allah mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia Untuk mereka Amin Dan selanjutnya Perhatikan juga persahabat ya Ada sebuah unggahan spesial dari Kak Marjin Persahabat kita lihat Kak Margin mengunggah sebuah fosengan baju pemberian dari Leslar. Di sini ada sebuah kalimat ucapan nih dari Kak Margin. Thank you Papa Bunda Baby L yang Rizky Bilar. Wow, masya Allah bangin persahabat ya ternyata Leslar kasih hadiah untuk anak dari Kak Marjin Masya Allah banget. Jadi besan nih persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya mereka diberikan kebahagiaan. Dan tentu kita lihat ke harga yang dikasih oleh wrestler kepada margin persahabat ya Cancel Kids Ini dibanderol seharga Rp 1.455.885 Wow Harga yang sangat fantastis Cantik banget di persahabat ya Gak kebayang bagaimana fashion baby El nanti pasti gemes banget ini persiapan ya, mudah-mudahan saja jadi selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kemudahan dalam persalinannya nanti amin ya rabbal alamin dan selanjutnya kita lihat juga... ...ada sebuah unggahan spesial persahabat ya... ...wah, Masya Allah banget ya... ...masih di rumah Kak Marcin dan Ali Syakim... ...Lesslar bakal kasih kejutan lagi nih persahabat... ...ya pasti ada sesuatu kejutan vitamin... ...tentu untuk kita semua... ...Masya Allah banget mudah-mudahan mereka... ...selalu banyak yang mendukung... ...yang mensupport dari orang-orang yang tulus... ...mencintai Lesti dan Rizky Bilar... ...momen ini diunggah kembali oleh Agung sendal Putih, underscore Korbilar kalimat caption pun dituliskan duh seneng banget sih liatnya adem gitu persahabat ya Masya Allah banget, banyak sekali tentu support dari orang-orang yang tulus mencintai mereka selanjutnya perhatikan juga di sini terpampang persahabat ya, foto mobil Bunda Lesti itu. wow, ketemu sama mobilnya aja, mimin udah seneng katanya persahabat ya, cute banget Mudah-mudahan saja tentu idola kita selalu memberikan kebahagiaan, kejutan, vitamin untuk kita semua Farah fans Selanjutnya para sahabat perhatikan juga nih Ini ada sebuah info dari Leslar Entertainment nonton CL dari TV ya kalau mau tetap support terus mimin kasih tahu nih kalau lewat handphone gak akan kehitung juga share don ratingnya tuh persahabat ya kalau mau nonton CL itu langsung dari TV live di ATV persahabat ya masya Allah terlihat postingan foto cute yang baru keluar persahabat ya masya Allah bahagia dan sehat hal tentunya kita mendoakan untuk terlesti don. Rizky Bilar Kita lihat juga persahabat Keunggian special moment di Cinta Abadi Lesnar Episode kali ini Ini cute banget part Yang sangat luar biasa Membanggakan untuk kita semua Kepada seorang Rizky Bilar Rizky Bilar ini adalah suami idaman banget persahabat ya Sudah gitu mereka kenapa sweet banget sih boncengan naik modenya Aduh <guluh> Di air-air juga tidak lasti Dan Rizky Bilar ini saling boncengan naik mode persabat ya Masya Allah Romantis, cute dan selalu membuat baper para fans sejatinya Momen child ini diripas kembali juga oleh akak putih Bilar Ada kalimat kemsen juga yang luar biasa dituliskan oleh sendal putih Bilar Emang rumah tangga yang baik itu semua dikomunikasikan bukan asal ambil keputusan Besih mereka ini dan kenapa pakai acar bonceng segala kan aku baper katanya tuh Ini luar biasa persahabat ya Selalu saja membuat bangga kakak Bilar mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk